Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, jumpa lagi bersama Imam Hendra Channel ya. Kali ini saya coba terima lagi di spot liar Sungai Cisada itu. kali ini saya main sore. Bosku, dan airnya pun lagi keruh. saya main spot ini ya. Oke, begitu. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, subscribe. Terima kasih, selamat jadi mantap. Ini spotnya, bosku. Spot favorit ya, belum bisa main ke laut nih karena dananya belum ada ya, bosku. Kalah sama kebutuhan. Ini airnya lekru, bosku. Coba kita undang-undang dari sini. Saya bawa tiga ya, bosku. Satu, dua, tiga, udah dipasang semua, bosku. Semoga di sore ini ada yang mau dibawa pulang, bosku lanjut bosku kita bareng sama Pai TV sama Babe Pai TV ada di sebelah sini oke mantap Satu, dua, tiga, semuanya gede bosku, mantap Tahun uncar lagi bosku, biasa umpanya cacing merah bosku mantap, uncar lagi Kilo dua bosku, mantap. Lagi nah, lagi, ada Wih, mantap. juga nih ya, uh, mantap. Dan dicoba seperti ini, mantap. Tap, oke, okay. lanjut. Masuk ke I like it. YTV strike boy bawal Mantap! Yus, Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! rekam record nih. Aduh. error. lagi nih bosku, tapi sayang posisinya ada di sebelah sana bosku jadi gak kena kamera bosku oke mantap bosku hihihi, hihihi, hihihi. Oh, posisinya ada di sana tadi bosku kameranya gak kerek loh bosku oke mantap oke bosku uh, masih kali ini sudahin saja bosku karena waktu udah sore Kawan Kawan-kawan pun sudah pulang ya bosku Ini hasil mancing hari ini bosku Hasilnya mantap Ada bawa satu kelihatannya Tiga bosku bobon beban okay, Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, dan bosku Sampai jumpa di lain waktu bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.